Halo Sobat Rimba, apa kabar kalian semua, kembali lagi bersama saya yang kali ini akan membahas bagaimana cara daftar dan deposit menggunakan bank BNI. Sebelum daftar kalian bisa langsung mencari situs Rimba slot di browser kalian, setelah itu langsung saja bosku klik tombol daftar yang ada di menu tersebut. Setelah itu akan muncul kolom daftar dan bosku diharap mengisi data dengan benar ya bosku. Pertama kamu bisa isi user ID yang kamu inginkan dengan nama yang unik dan mudah Anda hafal. Selanjutnya bosku isi password, sesuai apa yang bosku inginkan? Diharapkan jangan beritahu orang lain ya bosku dan juga mohon diingat agar tidak lupa dengan akun tersebut saat sudah daftar. Kemudian, bosku isi kolom bank yang akan kamu gunakan. Di sini, kita pilih bank BNI, kemudian kita isi nama pemilik rekening yang sesuai dengan rekening bank ya, bosku. Kemudian, isi nomor rekening yang sesuai ya, agar saat proses deposit dan WD mudah dan cepat diproses. Selanjutnya masukkan email yang Anda gunakan agar dapat konfirmasi bahwa benar akun tersebut milik Anda. Lalu kemudian masukkan nomor handphone yang Anda gunakan dan yang pasti aktif ya bosku. Nah untuk kode referral jika Anda punya kode referral Anda bisa gunakan ya bosku, tapi jika tidak bosku gak perlu khawatir, Anda tetap bisa daftar meski tidak ada kode referral ya bosku. Jika sudah langkah terakhir bosku wajib mengisi kode validasi angka yang ada di kolom tersebut pastikan sesuai ya bosku. Nah jika sudah bosku langsung klik daftar saja bosku. Selamat bosku sudah terdaftar di situs Rimba Slot. Selanjutnya, untuk cara deposit langsung saja kalian klik tombol deposit. Setelah muncul menu pilihan tujuan transfer, kalian bisa salin nomor rekening tujuan yang akan ditransfer. Jika sudah perhatikan langkah dan cara transfer via BNI seperti berikut. Langkah yang pertamanya ketika teman-teman akan melakukan transfer uang ke sesama BNI, atau BNI ke BNI teman-teman silakan buka aplikasi BNI Mobile Banking langkah yang berikutnya teman-teman silakan masukkan user ID teman-teman dan npin teman-teman untuk login atau masuk ke BNI Mobile Banking Untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa langsung klik transfer yang ada di sini. Teman-teman langsung teman-teman klik saja. Jika tampilan transfernya sudah terbuka, teman-teman silakan langsung klik saja BNI. Untuk melakukan transfer sesama rekening BNI. angka yang berikutnya teman-teman langsung klik saja input baru atau teman-teman akan input nomor rekening tujuan yang akan teman-teman transfer saya akan mencontohkan memasukkan nomor rekening tujuan yang akan saya transfer Jika sudah selesai memasukkan nomor rekeningnya, teman-teman bisa langsung bergeser ke bawah Dan untuk email penerima, kalau ada, teman-teman silakan masukkan Kalau tidak ada, teman-teman kosongkan saja Selanjutnya, teman-teman bisa simpan ke daftar favorit Teman-teman silakan checklist atau centang di kotak yang kecil Langkah yang berikutnya teman-teman bisa langsung membuat nama singkat pemilik rekening atau rekening tujuan Saya akan mencontohkan seperti ini teman-teman Kita bergeser kembali ke bawah teman-teman teman-teman silakan masukkan nominal transfer atau nominal uang yang akan teman-teman transfer ke rekening tujuan. Saya akan mencontohkan mentransfer sebesar 100.000 rupiah. Selanjutnya untuk keterangannya teman-teman bisa tuliskan jika ada, jika tidak ada teman-teman kosongkan saja teman-teman langsung klik saja lanjut yang ada di bawah teman-teman silakan klik untuk langkah selanjutnya teman-teman silakan diteliti dahulu atau dibaca terlebih dahulu yang terpenting adalah nama pemilik rekening tujuan atau nama rekening tujuan yang kita transfer ini dan untuk Biaya adminnya untuk sesama BNI itu adalah free ya teman-teman tanpa biaya Jika sudah benar teman-teman langsung saja memasukkan password transaksi BNI Mobile Banking teman-teman Selanjutnya jika sudah selesai teman-teman langsung klik lanjut Selanjutnya untuk alarm nomor akun yang berhasil disimpan teman-teman langsung klik OK saja. Dan jika status transaksinya sudah berhasil maka teman-teman telah sukses melakukan transfer uang ke sesama rekening BNI. Oke teman-teman semua demikianlah cara transfer ke sesama BNI lewat mobile banking. Atau cara transfer uang sesama BNI lewat BNI Mobile Banking. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kalian isi nominal yang anda transfer. Kemudian tulis di kolom remark seperti ini, lalu lampirkan bukti transfer Anda, lalu klik tombol submit seperti ini. Selamat, kamu sudah berhasil deposit dan bisa memainkan game yang ada di situs Rimba Slot. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Sobat Rimba. Salam Gacor.